Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang mendapat rezeki mendadak di bulan November tahun 2020. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, ini saya kita akan mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang mendapat rezeki mendadak di bulan November tahun 2020. Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang mendapat rezeki mendadak di bulan November tahun 2020. Jika support energi sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambilkan kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang mendapat rezeki mendadak di bulan November tahun 2020 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini saja kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama adalah Four of Swords ataupun Empat pedang untuk zodiak yang pertama yang mendapatkan rezeki mendarat di bulan November tahun 2020 adalah seseorang yang baru Taurus yang diangkat kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei di sini digambarkan seorang Taurus mendapatkan rezeki mendadak di bulan November tahun 2020, di mana di sini seorang Taurus sudah mendapatkan ataupun sudah memperbaiki kesehatannya, sehingga di sini kefokusan akan dia dapatkan di dalam kategori bekerja untuk meraih kesuksesan ataupun kehidupan yang lebih bagus lagi di bulan November tahun 2020. Di sini juga digambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang melakukan suatu refleksi diri, menenangkan diri, dan berpikir secara jernih sehingga di sini usaha yang ia lakukan dengan pikiran yang jernih kesehatan yang Fit akan mendatangkan rezeki yang sangat mendarat di bulan November tahun 2020 kepada seorang Taurus. Dan untuk support energinya adalah Knight of Cups Secara umum, Knight of Cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi, di sini menggambarkan seorang taus merupakan sosok-seseorang yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan November tahun 2020. Di mana di sini seorang taus dibantu oleh seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Di dalam bekerja sehingga di sini dapat meningkatkan dan di sini memperbaiki kehidupan yang lebih bagus lagi di bulan November tahun 2020. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah... Well of fortune. Secara umumnya, well of fortune itu diartikan roda kehidupan, perputaran hidup, bangkit dari keterpurukan. dan di sini bisa dikategorikan juga roda perekonomian akan pulih dan roda perekonomian akan mengalami perubahan. Jadi, jika kartu well of fortune kita gabungkan dengan sudut yang pertama, di sini menggambarkan seorang Taurus mendapatkan rezeki mendadak di bulan November. Di mana di sini tingkat keputusan di dalam kekerasan sudah ia dapatkan, dan di sini seseorang yang usianya di bawah 30 tahun mendukung dan membantu seorang Taurus untuk memperbaiki kehidupan, sehingga di sini terciptalah roda kehidupan, roda perputaran hidup Taurus akan semakin bagus di bulan November tahun 2020, sehingga bisa dikategorikan seorang Taurus mendapatkan terus dia mendadak di bulan November tahun 2020, dan untuk kartu yang kedua adalah. five of sword ataupun lima pedang. Untuk mm zodiak -hmm. yang kedua yang mendapatkan restu mendadak di bulan November tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Gemini yang diangkat kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni. Mm -hmm. Di sini digambarkan seorang Gemini mendapatkan restu mendadak dikarenakan di sini seorang Gemini mampu melihat peluang dan mampu melihat suatu kriteria dan kondisi di bidang usaha. Yang dimana di sini seorang Gemini mampu memilih dan memilah sehingga mengerjakan usaha tersebut, dan seorang Gemini mempelajarinya atas pengalaman hidup yang ia dapatkan. Dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Gemini belajar dari kesalahan yang lalu sehingga di bulan November ia akan memperbaikinya dan tidak mau jatuh di lubang yang sama. Dan di sini seorang Gemini akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kehidupan di bulan November. Dan di bulan November seorang gemini mendapatkan hasil yang maksimal atas kinerjanya dan dapat dikategorikan seorang gemini mendapat rezeki mendadak di bulan November tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah King Oppsod. Secara umumnya King Oxford itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, tak punya yang sudah dewasa dan dalam kategori ini seseorang yang lebih tua dari gemini sendiri. Jadi di sini menggambarkan. Seorang Gemini mendapatkan rezeki mendarat di bulan November tahun 2020, dimana ia melihat situasi dan kondisi dan belajar dari pengalaman hidup. Yang dimana pengalaman hidup itu ia dapatkan dari seseorang yang usianya di atas seorang Gemini sendiri. Dan jika kartu walaupun kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan, seorang Gemini mengalami roda perputaran hidup, roda perputaran perekonomian dikarenakan seorang Gemini mampu melihat situasi dan kondisi dan mendapatkan motivasi serta pengalaman hidup dari seseorang yang lebih tua dari seorang Gemini yang merupakan sosok orang tua sahabat ataupun kerabat seorang Gemini sendiri dan untuk zodiak yang ketiga yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan November adalah two of Pentacles, ataupun dua koin untuk zodiak yang ketiga yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan November tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Pisces yang diangkat kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret di sini digambarkan seorang Pisces mendapatkan rezeki mendadak, di mana di sini seorang Pisces keuangannya sudah berada di dalam zona nyaman, zona stabil. Namun di sini seorang Pisces mengambil satu langkah, yang di mana langkah tersebut keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan keuangan yang lebih meningkat, sehingga di sini seorang Pisces melakukan suatu usaha yang bisa dikategorikan usaha sampingan, ataupun usaha pendukung yang dapat menunjang keuangan serta menunjang kehidupan seorang Pisces lebih bagus lagi di bulan November tahun 2020 dan usaha tersebut akan berbuah manis dan mendapatkan hasil yang maksimal di dalam kategori keuangan sehingga di sini seorang Pisces keuangannya akan meningkat dan dapat dikategorikan seorang Pisces mendapatkan mendadak di bulan November tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Page of Cup Secara umum, phase of Cap itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang Pisces mendapatkan keuangan yang meningkat, mendapatkan resmi mendadak di bulan November atas usaha yang ia lakukan dan keluar dari zona nyaman, di mana seorang anak selalu mendoakan seorang Pisces sendiri dan bisa dikategorikan anak tersebut adalah anak seorang Pisces sendiri. Dan jika kaktual opportune kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang Pisces berani mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman dan melakukan suatu usaha yang dimana tujuannya adalah mendapatkan roda perputaran kehidupan ataupun roda perputaran perekonomian yang lebih meningkat di bulan November dan di sini seorang anak akan terus mensupport dan mendoakan Pisces agar rezekinya semakin lancar dan seorang Pisces sukses di dalam kehidupan dan untuk kartu sejak yang keempat adalah Six of Cup ataupun Alam piala, untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer, yang dimana seorang Cancer mendapatkan rezeki mendadak di bulan November tahun 2020. Di sini digambarkan seorang Cancer akan mendapatkan rezeki, dimana seorang Cancer sudah memperbaiki hubungannya bersama pasangan. Dan di sini, rezeki akan semakin mengalir dikarenakan seorang pasangan dan sebuah keluarga mendoakan seorang Cancer agar rezekinya semakin bagus dan semakin meningkat di bulan November tahun 2020. Di sini, usaha yang dilakukan oleh seorang Cancer untuk memperbaiki kehidupan dan mendapatkan keuangan yang meningkat adalah dengan mendekatkan diri kepada keluarga tercinta dengan memberikan perhatian yang lebih kepada keluarga sehingga di sini keluarga akan memberikan aura yang positif dan seorang pasangan akan mendoakan seorang cancer agar semakin bagus lagi rezekinya dan seorang pasangan juga tidak jarang mengambil alis di dalam suatu pekerjaan dan memberikan ide yang sangat bagus kepada seorang cancer di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kehidupan dan mendapatkan rezeki yang sangat mendadak di bulan November tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya, Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa atau punya yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini menggambarkan seorang Cancer mendapatkan rezeki mendatang di bulan November, dimana seorang Cancer melakukan usaha pendekatan kepada keluarga dan lebih mencintai keluarga, sehingga di sini seorang pasangan akan mendukung seorang Cancer. Seorang anak akan mendoakan seorang Cancer agar rezekinya semakin lancar di bulan November tahun 2020. Dan well of fortune di sini kita gabungkan dengan zodiak yang keempat menggambarkan roda perputaran hidup, roda perekonomian hidup, dan roda kehidupan seorang Cancer akan semakin bagus lagi di bulan November. Bisa dikategorikan seorang Cancer mendapat rezeki yang mendadak atas doa dan dukungan dari sebuah keluarga. Jadi di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang mendapatkan rezeki mendadak di bulan November adalah yang pertama zodiak Taurus, selanjutnya Gemini, selanjutnya Pisces.